Ternyata salah satu remaja dalam kondisi mabuk Ia mengaku putus cinta dan melampiaskannya dengan menenggak minuman keras Jangan begitu ya, kalau putus cinta jangan, aduh maaf.